Kita lanjutin vlognya <giranya> Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan baik-baik selalu ya Karena hari ini ya tadi baru ada teman telepon Kondisinya juga dia lagi juga kurang enak Ini ya, memang masa-masa yang sulit Tapi sudahlah, ya, kita jalan terus Nah di vlog kali ini pengen sedikit ngobrol sama teman-teman soal sosial media Sosial media, terutama yang berhubungan sama detox sosial media. <laughs> nah, saya itu pengen apa curhat sudut pandang saya mengenai istilah detox sosial media, karena buat saya sosial media itu persamaannya sama kayak makanan, gitu ya, makanan. Jadi kalau kita mau bilang kita detox makanan, saya rasa kita nggak bisa hidup tanpa makanan jadi kayak di masa sekarang buat kita juga nggak bisa hidup tanpa sosial media oh <laughs> wait, wait wait banyak yang mulai oh ah, bisa kok bisa iya tapi dalam konteksnya ini saya mau bicara memang ada orang mungkin seperti saya yang sangat memerlukan sosial media bukan hanya untuk apa ya eksis bukan untuk kepo bukan tapi memang pekerjaan saya di mana saya mendapat nafkah mendapat income itu more or less itu quite related sama yang namanya sosial media ini nah jadi untuk konteks yang kayak gitu jadi buat saya rasanya saya susah kalau untuk harus di sosial media kayak yang saya bilang tadi karena sosial media buat saya kayak makanan tapi yang eh, apa ya yang saya mau curhatin gitu ya apa yang sudah saya lakukan apa yang sudah saya kerjakan keluar dari uh, apa namanya sosial media yang membawa dampak negatif buat emosional saya buat karakter saya buat kehidupan saya itu pernah saya alamin dan sekarang saya mau cerita jadi waktu itu saya berpikir kalau detox tapi saya perlu karena ini beranggapan saya anggapan seperti makanan oh, kalau mau detox berarti gitu ya atau mau puasa gitu ya atau mau apalah istilahnya itu bukan masalah sosial medianya kayak makanan kalau saya mau lebih sehat maka saya harus pilih makanan apa yang membuat saya tidak sehat makanan apa yang membuat saya sehat dan saya akan mengkonsumsi memperbanyak makanan yang membuat saya sehat Nah, balik ke sosial media akhirnya waktu itu sampai di sana kesimpulan saya bahwa oh lebih baik saya pilih makanan sosial media konten-kontennya yang bisa membuat saya lebih sehat gitu tuh waktu itu pikiran saya karena memang waktu itu lu sosial media bikin saya marah emosi rasanya pengen menunjukkan eksistensi kalau ada yang nggak sepaham sedikit sama saya rasanya, lo kenapa sih nggak suka sama gue? <guluh> Kacau lah. Mungkin teman-teman yang udah berteman sama saya lama, kalau lihat Facebook sama Instagram saya dulu mungkin tahu gitu si Donal suka kenapa sih gitu ya? Karena apa? Saya pelajari bahwa yang saya konsumsi adalah konten-konten yang tidak membuat saya sehat. Nah, jadi yang saya kerjakan adalah saya mengambil, memilih, jadi bukannya detox sosial media, tapi diet sosial media. Memilih konten-konten apa memang e, mulai dari hal-hal yang buat saya cukup mendasar, fundamental menurut saya, gitu ya. Karena saya mulai memilih karena e, ini mungkin mesti disikapi dengan dewasa, gitu ya. Dengan konteks ini, ada teman-teman saya memang postingan-postingannya, bukan dia memang postingan jelek, cuma itu memang hidupnya. Saya nggak punya kuasa, itu hak-haknya dia, dia menikmati, tapi kontennya tidak cocok buat saya, gitu loh bisa membuat saya kenapa-napa misalnya contohnya kacang alergi kacang mungkin orang yang bikin produk ada makanan kacang dia nggak jahat, dia nggak maksud tapi kalau buat orang yang alergi sama kacang kacang ini jadi berbahaya sama kayak sosial media nah balik ke hal fundamental jadi saya pilih waktu saya follow siapa aja sih kalau teman-teman saya atau orang yang saya follow itu kenalan teman atau saudara yang saya lihat kontennya dia bisa berdampak berlawanan dari apa yang saya mau menuju lebih baik hidup saya ya harus saya mute harus saya ignore atau kalau memang sudah terlalu cukup parah gitu ya harus saya unfollow dianya gitu karena tujuannya karena ini sosial media harus membuat saya lebih baik dengan konteks saya hidup benar-benar banyak related dengan sosial media nah setelah itu saya lakukan Kemudian saya mulai mencari ini sekarang Saya mesti follow siapa sih Saya mesti cari Yang memang orang-orang ini membuat postingan Menaruh konten-konten yang membuat saya jadi sehat Nah itu saya lakukan Dan itu nggak enggak, enggak sebentar ya Momen ini itu mungkin sampai saat ini masih saya lakukan Dari saya mulai ini mungkin dari tahun 2017 Enggak-enggaknya ya Saya terus kerjakan Nah sehingga, dan itu, dan itu saya ada Instagram, saya lakukan hal seperti itu Saya lakukan hal seperti itu juga di Facebook saya Juga di Youtube channel siapa yang saya subscribe, siapa yang saya tidak ikut, dan lain sebagainya Dan seiring waktunya berjalan, sehingga saya menemukan sebuah eh, apa ya sebuah kecerahan lagi Kecerahan, bahasa apa itu? Sebuah hal yang menarik Bahwa, gini Banyak orang yang bilang, lu social media isinya sampah sosial media jadi sesuatu yang dia nggak suka, dia harus berhenti itu karena memang si algoritma itu hanya menerjemahkan apa yang kita suka dan kita somehow menikmati berita-berita atau konten-konten yang kita benci benci tapi cinta gitu ya nah tentunya itu jadi sebuah momok, sebuah isu nah kembali ke diet sosial media yang saya lakukan akhirnya setelah saya melakukan itu Mulai awal-awal gitu ya, nggak cukup nggak perlu waktu lama, perlu waktu sekitar 4-6 minggu pertama. Akhirnya, apa yang muncul di sosial media, saya suggestionnya atau search hasil search resultnya itu membuat saya kok, saya bisa jadi menikmati sosial media ya, warnanya berubah, kontennya berubah, message-nya berubah, menjadi makanan yang bernutrisi baik buat saya sih sosial media ini. Oh disitu saya menemukan Jadi memang sosial media ini Gak salah apa-apa sebenarnya Jangan dibilang punya dampak buruk Enggak tapi tergantung Kita memakai seperti apa Nah ini curhatan singkat saya hari ini Jadi ayo jangan Saya rasa gak perlu detox lah Atau gak perlu puasa mungkin gitu. Tapi lebih ke arah diet dipilih makanannya, eh dipilih kontennya makanan, dipilih kontennya, dipilih siapa yang kita follow, kita membatasi diri dari konten-konten yang tidak sekalipun dari teman sendiri, bahkan dari keluarga sendiri kalau memang dia tidak cocok kontennya buat kita ya udah bukan musuhan ya unfollow di sosial media itu bukan berarti musuhan. Karena kontennya tidak cocok untuk kesehatan saya gitu Itu dilakukan dan sampai saat ini akhirnya sosial media bisa membawa dampak yang positif buat saya bisa bisa mendapatkan banyak benefitnya baik secara ilmu, baik secara kesehatan mental Bahkan sampai ke soal income itu juga membantu saya Seperti teman-teman juga ngalamin di tahun 2020 masa yang berat saya pun juga berat gitu ya boleh dibilang 95% income saya hilang seketika di bulan Maret-April tahun 2020 Tapi karena sosial media, ya saya bisa, uh, ada, ada lah, tentang saya cerita di episode yang lain-lain Jadi ini, intinya kali ini adalah yuk mulai tantang diri teman-teman untuk diet sosial media Nanti teman-teman pasti bisa ngelihat kok jadi enak ya sosial media saya ya. udah segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ini teman-teman suka, boleh dong dikasih like-nya atau kasih komen. Dan di-subscribe yang belum, diaktifkan notifikasinya, supaya kalau saya posting hal yang baru, teman-teman nggak -teman ketinggalan. Dan saya tunggu ya lagi-lagi komennya. Gimana menurut teman-teman? Thank you banget ya. Bye-bye.